Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimina menyuguhkan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama langsung mendapatkan cidukan di pagi hari tadi ya ada aksi lucunya Baby L yang lagi jahilin papapnya nih Aduh Masya Allah Pagi-pagi sudah mendapatkan Kebahagiaan dari Leslar Family nih Persahabat, seru banget nih Pagi-pagi abang sudah niruin Sifat jahilnya papanya nih Aduh Masya Allah Hingga komentar pun memang banyak sekali diberikan Di antaranya dari Ikun Masya Allah tebarakallah usilnya panda Nurun ya ke abang Gemes banget lihatnya, apalagi dengar ketawanya abang Dia seneng banget lagi ngusirin papanya Duh, Masya Allah Ada juga tanggapan dari swatika 3011. Abang, pagi-pagi bikin ngakak Emang dari mukanya sudah ketahuan sih Muka jahil kayak papanya Tuh persahabat. Sampai Papa Pilar aja menuliskan sebuah kalimat Tadi nggak ke video sih ekspresi si L Tapi dari tingkah dan suaranya Kebayangkan Ekspresinya, seneselin apa, katanya tuh Sambil emot ketawa nih, Papa B Mudah-mudahan, Lesnar family selalu bahagia, rukun Dan selalu memberikan gejutan untuk warga Konoha Kemudian selanjutnya, bersama disimak juga Ini ada curukan vitamin juga di pagi hari tadi, Masya Allah BBL lagi main barang dengan onti Samia, Dengan babaji juga yang lagi main piano Aksi lucunya BPL juga membuat warga Kona pasti happy banget nih hari ini. Masya Allah diajarin main piano oleh Babaji. Apalagi juga kita sappock banget ya dengan banyak sekali piala di atas pianonya Leslar. Makin kagum, makin bangga, dan pasti makin selalu bahagia dengan Leslar. Mudah-mudahan sehat, terus berkarya, dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan kita juga bersahabat di komentar pun banyak sekali ya diberikan diantaranya dari akun instagram andayani4569 bundanya jadi gede badannya dan papanya jadi berkumis langsung ngakak katanya tuh persahabat ada juga tangga lain dari akun wincu winar nih abang pengen ikutan main piano, nggak mau dia ditaruh di mobilnya tuh persahabat masya Allah begitu banyak juga di piala milik Leslar terutama milik Muda Lesti nih banyak banget nih penghargaan yang diraih luar biasa makin kagum dan bangga dengan Lesti Rizky Bilar kemudian juga selanjutnya proses ini ada judukan vitamin BBL yang lagi main piano bareng dengan babaji Wow ini kebahagiaan ini membuat kita pasti selalu kagum dengan BBL sambil goyang tipis-tipis main piano, Masya Allah, pinter banget nih abang Pati, bayi 4 bulan sudah kayak beberapa tahun aja nih persahabat, makin pinter, makin gemes, makin saleh. Selanjutnya kita lihat juga, di sini ada cedukan yang kita dapatkan juga persahabatnya hari ini Papa Abi lagi Sun Murian dengan sahabat-sahabatnya, kita lihat nih, wow, makin kacamata hitam, makin keren, makin catchy. Pakai mobil Lamborghini, nya persahabatan dia ya. mudah-mudahan sehat terus untuk Bapak Bi, dan semoga terus memberikan kejutan buat warga Konoha. Dan kita lihat juga, persahabat di sini memang banyak juga tanggapan komentar yang diberikan juga, di antaranya persahabat dari akun Desi Melani, sama bundanya juga kok barusan kata Cik Mary, katanya tuh persahabat ya, tidak terlihat. Bunda Lesti, ada yang bilang. Papa B sama Bunda Lasi juga nih Persahabat, ada juga tanggapan dari akun KT76723 Kayaknya sama bundanya deh Persahabat, lagi San Murian. Insya Allah, kita lihat juga Selanjutnya Hidupkan Papa Bilar nih, ternyata ada Haris Priza juga Ada Taurik, ada Hatari Lintar Wow, kumpul bareng nih persahabat ya Hari Minggu Di weekend, kali ini persahabat ya Kegiatannya Sanmurian mudah-mudahan aja ada kabar dan tentunya kejutan baik yang kita dapatkan dari Papa Bilar kemudian juga selanjutnya kita lihat di postingan Orange of Tabun memposting dia momen kebersamaan dengan Papa B luar biasa, sarapan sambil cuap-cuap ilangin lelah dengan idola Minggu nih persahabat ini keren banget, Masya Allah banjir doa banjir dukungan